Nah, untuk mengaktifkan Dynamic Island pada Android, kita membutuhkan bantuan aplikasi, yang pertama adalah White Cat Lab, dan bisa di-download di Playstore seperti ini. Nah, jika aplikasinya sudah ketemu seperti ini, langsung saja kita install aplikasinya, dan tunggu proses installnya sampai selesai. Jika proses installnya sudah selesai, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Di sini kita langsung saja pilih continue. Kemudian di sini kita klik lagi pada bagian dynamic island. Setelah itu kita pilih allow seperti ini. Lalu kita aktifkan. Setelah itu kembali. Dan di sini kita aktifkan pada bagian star dynamic island. Setelah itu kita masuk pada bagian Musik access permission. Kemudian kita pilih confirm. Lalu kita aktifkan di sini. Setelah itu, kita pilih "kembali lagi". Dan yang terakhir, kita pilih "turn on accessibility", kemudian kita pilih "aktifkan gunakan layanan". Jika sudah, kita kembali lagi dan dynamic island sudah selesai dibuat. Kita bisa mengatur posisi dynamic island-nya akan tampil di sebelah mana. Nah, di sini kita coba apakah dynamic islandnya sudah bisa muncul atau belum. Di sini, saya coba menyambungkan charger, apakah ada notifikasinya atau tidak. Nah, jadi sudah ada notifikasinya seperti ini, teman-teman. Dan di sini sudah tertera berapa persen pengisian tersebut. Oke, tahap selanjutnya kita install aplikasi yang kedua. Untuk nama aplikasinya adalah Edge Game Mask. Nah, jadi seperti ini aplikasinya, kita langsung install saja. Jika install sudah selesai, langsung saja kita buka aplikasinya dan di tampilan ini kita pilih izinkan. Kemudian di sini kita klik aplikasi yang bisa muncul di atas. Kita klik seperti ini. Kemudian kita aktifkan. Setelah diaktifkan kembali lagi, lalu klik satu kali lagi. Kemudian aktifkan dan izinkan. Selanjutnya kembali dan kita klik satu kali lagi. Dan pada bagian add game kita pilih gunakan layanan. Jika sudah langsung saja kembali. Nah tahap selanjutnya kita masuk pada bagian pesan. Kemudian di sini kita bisa memilih gaya dari dynamic islandnya. Nah di sini ada berbagai gaya yang bisa kita pilih. Kemudian kita juga bisa mengganti warna dari dynamic Island nya Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.